modal 14.000 hasil dari referral apa bisa menang? ya kita co coba aja yeah, ya bosku ya, langsung aja kita gaskan bosku apa kabar kalian semua semoga ka kalian sehat selalu ya bosku apa kabar? sudah makan? belum? sudah nyocul? belum? ayo kita de depo bosku U yang belum depo kalau gua nggak perlu DP enggak eh, perlu DP Nggak perlu, perlu DP Udah dapat gratisan nih bosku 14 ribu saldo Lumayan banget nih ya. Coba kita gaskan aja di Di aja bosku ya Supaya nggak cepet abis ini Kita iseng-iseng aja bosku oh, Modal gratisan ini ya Jadi kalau kita uh, Ngajak orang apa, Orang daftar Bikin akun pakai link Kita tuh kita dapet persenanya aneh bosku Kita dapet Lumayan ya kita dapat dari hasil referral atau bisa dibilang afiliasi ya bosku ya, gitu ya. Seperti itu seperti itulah ya bosku tapi yang gak gede Dia gak kayak affiliate mau yang sampai ratusan juta bosku ini, ini paling empat belas ribu ya sekitar berapa persennya gitu ya misalnya lima puluh ribu ya Se cuman sepuluh persennya udah dapet langsung bosku untung aja belum tergerus banyak, banyak udah dapat ya bosku malah lagi ngeplus ribu ini kita dapat nih bosku mantap sekali joss joss joss, joss. Oke, okay. coba ya. Kita lihat, go, go, go, go, kosong. go, go, go, go, eh, go, petir go, go, adikku go, go, go, go, go, go, go, go, go, neng, neng. neng. Adek kasih lagi dek. Ayo, ayo. Oh adikku sayang, Nang. ayo. lah kedip. Kedipin lah abang. Hmm, mantap sekali. Ihatinya. Hati nah, bergetar hatinya bang dek. Dikedipin sama. Adek. Hmm. Mantap kali. Lah. Oke, ya, ayo neng. Ayo, ayo. ayo adikku sayang. Jang, mantap kali. Tambahin lagi. Tambahin lagi. Boleh dong. Ditambahin lagi petirnya. Ini kedipin lagi aduh. Gak dikasih bosku ya. Tapi sudah lumayan, dapat super, super ya bosku. Gitu. Yeah. Kita sup, tapi udah, mantul, mantul, mantap mantul, mantul, pokoknya mantap mantul, mantul, mantul, Oke, okay, langsung auto Mega bosku. Dapat kita Mega win. Oke, okay. tambahin lagi kuningnya pasti connect Ayo dong mataharinya, matahari satu lagi, satu lagi mataharinya plesu. Duh, uh jancok uh, jancok jancok, mataharinya nggak connect cok matanya nepit. santai dulu ya bosku, santai kita sambil merokok udah dapat 82 ribu bosku, gila model gratisan aja bosku ya hmm kali uh, 15 connect dong bosku gila gokil, gokil gokilat coy, gokil, gokilat mantan, tambahin lagi wih 41 dong, yoi auto sensasional lah, nggak mungkin nggak sensasional bosku apalagi yang tidak mengharapkan sensasional ya pokoknya harus kita dapat sensasional ya bosku, hmm mantep mantep mantep model gratisan bosku dapat segini udah mantep banget ya bosku ya, ini dia yang ditunggu tunggu nih ya, gue sih lebih prefer ke permainan Starlight Princess ini bener-bener mantep bosku Selalu cuan gue ya kalau main di Starlet Princess ya Dibandingin sama kakek Zeus Agak-agak sulit ya bosku ya Soalnya dia perpindahan RTV nya tuh Sangat, sangat cepat sekali bosku Jadi agak sulit dia ya. Mantap mega lagi bosku Oke okay, nice banget Dapat berapa kita 137.000 it's mean berarti gua sedapat 150.000 modal 15.000 jadi 150.000 Wow ih eh, anjing dikasih lagi bosku gila langsung gasken aja lah pokoknya langsung gasken buat yang pengen tahu pola-pola gacornya langsung aja digabung ke grup komunitas gua ya bosku ya. ada linknya di kolom komentar dan bagi kalian yang belum daftar-daftar aja ya linknya gua taruh di kolom komentar juga bagi kalian yang nggak ketemu di kolom komentar langsung aja ke tentang channel bos ya di tentang channel ada gua taruh linknya ya semua lengkap di tentang channel ya link untuk daftar link untuk cek rtv link untuk gabung ke komunitas wa gue ya kita berbagi pola-pola gacor, jam-jam gacor serta trik-trik rtp terbaru terupdate setiap harinya bosku langsung aja ceki cerut ke tentang channel gue bosku ya, hmm mantap sekali, hmm birunya konek, aduh birunya nggak konek lagi, nice lumayan lah daripada lumayan dapat nice kita. seperti ini kayaknya yang ini kurang bagus ya bosku ya dibandingin yang tadi tapi kalau pecahnya lumayan pecahnya banyak sih perkaliannya udah lumayan ini 22 kali nih Ayo ah ditambahin lagi perkaliannya nengin baik banget banjir petir ya bosku ya. banjir petir walaupun petirnya enggak gede-gede tapi kalau banjir kan banyak juga ya bosku hmm joinya nyos, nyos nyos nyos banget Hmm, mantap mantap mantap ini dia yang gue tunggu-tunggu nih kali 30 bosku sensasional dong harus dong pasti sensa dong kalau gak sensa yang enggak lah gak mungkin ya bosku ya wajib dong sensa dong so pasti sensa dulu harus hajar mah bro gasken langsung Kayaknya gue abis ini gue coba main Sweet Bonanza ya bosku ya Siapa tau abis dari 9 inches biasanya si Sweet Bonanza itu gacor bosku ya Tapi gue gunain, ah gue gunain, gue recordnya Gue publish video untuk Sweet Bonanza mungkin esok harinya ya bosku ya Yang hari ini kita upload di 9 inches ini dulu ya bosku ya Semoga aja besok Sweet Bonanza gacor dan gue bisa JP ya bosku tapi gue uh, kalah menang pasti gue upload ya bosku ya walaupun gue kalah, walaupun gue rungkot pasti gue upload hmm. uh, mantap mantap bosku seribu uh, mantap sekali hmm, 200 mantap enggak tuh banget pokoknya emang debbie semang. Lalu uh, kita sambil santai-santai dulu minum dulu kopinya bosku. <tuh> Mantap kali kopinya. Kopi rasa es bosku, ya. alias es kopi bosku. <tuh> Mantap sekali ya bosku ya. Dipencet-pencet aja layarnya bosku ya dipencet-pencet diraba-raba supaya cepet dapet free spinnya bosku ya langsung biar bisa cepet jackpot di pencet-pencet bosku oke okay. apa perlu kita take in bednya ya mungkin kita perlu coba take in bednya atau kita buy spin aja nanti ya kita coba di 10 aja dulu habis itu kita coba take in bednya Oke, pecahnya jos mantap hmm Satu lagi tuh, dapet Wuuuh, ijo, eh ijo biru sama kuning gue tadi Pecah terus, connect terus ya Wujonya Biru lagi, connect lagi Hah, Turbonya gembel Gembel, udah kita coba by spin aja lah Kita gasken ya kita gaskan langsung 40 ribay aja oke okay. dan gue saranin kalau kalian baru pertama kali main eh baru pertama kali main. baru pertama kali baru lagi baru main lah ya bukan baru pertama kali kalau baru baru main jangan langsung buy spin bosku karena itu merusak nanti sistemnya langsung nge bahwa kalian tuh orangnya serakah ya bosku jadi langsung langsung dia disedot terus sama dia pasti nanti karena tahu kalian itu serakah dia langsung langsung guys spin kadang sengaja juga dia kasih menang dulu habis itu karena tahu kalian serakah ya bosku ya jadi bakal disedot terus habis itu hm, mantep mataharinya konek bosku. nah nice banget 40 ribu eh 56 ribu. Sensasional balik modal kita bosku, tenanglah hati kalau udah kayak gini Udah tenanglah hati ya Modal yang kita keluarin udah dapet lagi bosku Gila modal 14.000 lo bosku ya Modal receh banget Modal gratisan bosku dari hasil itu Dari referral bosku ya Modal dari referral gratisan 14.000 Langsung bisa dapat segini bosku lumayan banget anjir pantesan orang-orang pada mau ya nyari freebet yang gratis depo itu ya nggak perlu depo tapi dikasih saldo itu bisa di WD itu pantesan mereka ya mencari-cari freebet kayak gitu soalnya modal kecil aja kita kalau udah udah terbiasa seperti ini itu pasti dapat ya ya yang penting tuh RTP nya boski ya mantap sekali makanya main di website yang gue main ini, ini pasti kalian cuan bosku <tuh> perhatikan jam gacor yang makanya gabung ke kolom komentar eh ke kolom komentar ke grup ya gue ya bosku kita sering sharing nanti kita tanya-tanya makanya di sana ya bosku oke okay, nice Oke okay, hijaunya juga Kita, WD aja, bosku. Ya, lumayan banget daripada lumayan ketemu lagi sama gue. See you, guys! Bye-bye semua. Thank you.